Assalamualaikum sahabat desa, kembali lagi di channel Alana Sekolani. Kali ini kita akan membahas tentang uh, dana desa, khususnya yang berkaitan dengan BLT dana desa tahun 2022. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang Perpres Nomor 104 tentang uh, APBN tahun 2022, di antara kebijakannya yaitu uh, di Pasal 5 yang 4 yaitu bahwasanya Dana desa untuk bantuan langsung tunai minimal 40% dan untuk ketahanan pangan itu 20% dan 8% untuk desa aman covid. Setelah perpres ini dikeluarkan menjadi banyak pertanyaan oleh seluruh masyarakat termasuk juga kepala desa Rakyat desa ya Nah yang berkaitan dengan minimal persen dana desa itu untuk BLT dana desa. Kementerian Desa dalam hal ini dari Dirjen PDP ya, tanggapan pertanyaan terkait perpres nomor 104 tahun 2021 ini. Mari kita simak bagaimana tanggapan dari Kementerian Desa surat yang dilayangkan katakah yang ditandatangani oleh Bapak Sugito Eso MH. Perihal suratnya tanggapan atas pertanyaan Penggunaan dana desa untuk BLT Desa Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 beberapa waktu lalu surat ini ditujukan kepala dinas kabupaten atau kota yang membidangi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang kedua tujuannya kepada kepala desa ataukah sebutan lain dan kepada ketua badan permusyawaratan desa atau sebutan lainnya di seluruh desa di Indonesia. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari kepala desa terkait penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut yang pertama undang-undang nomor... nomor 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang kedua peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 merupakan rincian APBN tahun 2022 yang mengatur keseluruhan APBN termasuk dana transfer baik provinsi, kabupaten kota maupun dana desa ya. Jadi dana desa itu sumbernya dari APBN. Nah, perpres ini adalah eh, mengatur tentang keseluruhan tentang APBN. Ketika yang ketiga, ketika mengalami pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 ya kebijakan APBN diatur secara khusus dan bersifat darurat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk memberi arah pemanfaatan sumber daya anggaran sebesar-besarnya bagi penanganan pandemi Covid-19. Yang keempat, kebijakan Pendetailan APBN telah dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pada tahun 2022 dibutuhkan perluasan kebijakan ya, pendetailan APBN untuk penanganan COVID-19. Utamanya dalam upaya penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa sehingga dilakukan pengaturan lebih detail terhadap penggunaan dana desa termasuk 40% untuk BLT dana desa yang kelima, BLT dana desa menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa yang keenam BLT dana desa Menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Yang ketujuh, pengaturan penggunaan 40% dana desa untuk BLT desa sepenuhnya bertujuan untuk membantu warga miskin di desa. Bukan untuk yang lain, untuk bertujuan untuk membantu warga miskin di desa yang kedelapan BLT dan desa merupakan wujud kecintaan perhatian dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa lalu kebijakan 40% adalah kebijakan yang berpihak kepada warga miskin desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa nah demikian disampaikan dan atas perhatian disampaikan terima kasih yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ditandatangani oleh Sugito Esos MH ya jadi dana desa menguntungkan warga desa no one left behind Jangan ada warga desa yang tertinggal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh